watak petasan weton neptu 14 nilai 14 hanya dimiliki oleh orang yang lahir di weton Rabu Pon Jumat Kliwon Sabtu Legi dan Minggu Pahing orang dengan neptu ini biasanya memiliki watak apa saja mau serba mau apapun dapat dijalani suka berbakti sering mendapatkan kebahagiaan mudah menerima pelajaran Disegani oleh orang lain Lemas hatinya Tetapi pemalas Dalam istilah primbon Watak ini disebut berlaku Seperti bulan